Rizky Bilar, persahabatnya kita lihat di sini Abang Bilar mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya. Kita lihat persahabat yang memposting, tentunya postingan ketika menonton bareng bareng les Kejora. Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar, Alhamdulillah proyek pertama, Bismillah banyak yang suka dan panjang episodenya. Mohon doanya ya, karena tanpa doa dan dukungan kalian yang dukung kami sejauh ini, kami bukan apa-apa. Masya Allah, luar biasa! Bismillah, persahabat! Ya, tetap kompak untuk mendukung karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar. Dan perhatikan, persahabat! Ya, di sini kita lihat eksekutif produsernya ada nama Abang Bilar dan nama Lesti Kejora. Luar biasa, makin bangga kepada mereka. Mudah-mudahan saja episodenya panjang dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Unggahan tersebut telah di-repost kembali oleh akun HP Ride Kota Sultan. Ada banyak sekali komentar dalam postingan tersebut, yakni dari akun Instagram. Ami underscore 100480 mengatakan bagus acara. Semoga sukses, bismillah, senang, alu cerita, ada sedih, seru, kocak, baguslah, eto Rizky Bilar. Masya Allah persahabat ya, banyak sekali yang menyukai. Mudah-mudahan tentunya rizki Bilar dan Lesi Kejora selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa yang disuguhkan untuk kita semua. Ke kabar berikutnya, bersama ada kabar terbaru yang kita dapatkan ini luar biasa dari Dede Alasi Kejara langsung di akun Instagram pribadinya. Baru saja mengunggah sebuah postingan foto cantik ketika momen spesial pengajian. Masya Allah, luar biasa, terpancar, sinar dari raut wajahnya Dede Alasi Kejara pas makin bangga dan makin bahagia sekali melihat postingan ini mudah-mudahan tentunya lancar sampai hari-ha amin ya robbal alamin tentu dalam postingan tersebut Lesti kejora menuliskan kalimat caption yang sangat luar biasa buat kita bangga di sini Direktur Lesti menuliskan apabila kita ikhlas pada sesuatu yang mengecewakan hati kita maka percayalah insya Allah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan Luar biasa the best makin bangga kepada Lesti yang selalu tentunya memberikan inspirasi untuk kita semua. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon persahabat ya kita lihat di sini ada komentar dari akun Instagram Dengko Safik persahabat ya kata Safik mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah. Semoga dilancarkan semuanya. Iya, Dedek Lesti Kejora, berikutnya komentar juga diberikan dari Ega Noviantika. Underscore 98 sembilan puluh menyatakan, "Masya Allah, gelis pisan dedek hampura teteh tuh persahabatnya." Ega juga mengomentari, "Mudah-mudahan saja, tentunya acara Leslar Lesti Bilar dilancarkan sampai hari akad dan resepsi nanti persahabatnya mudah-mudahan." Menjadi keluarga bahagia Amin Ya Rabbal Alamin Berikutnya Kita lihat juga persahabat ya Sang ayah juga mengunggah sebuah postingan Ini adalah momen ketika diupacara adat Memakai adat Minang Dan ayah kejora pun Menuliskan kalimat caption Negeri kita paling kaya akan budayanya Salah satunya baju adat yang kami pakai Menisai pisan Mantap Kata ayah kejorah ya, Masya Allah Tentunya dua adat disatukan adat Jawa Barat dan adat Minang Persahabat ya sudah dan Minang luar biasa makin bangga makin selalu bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya ada info spesial juga yang kita dapatkan dari Abang Bilar kita dari Persahabat ya, banyak yang DM kepada Abang Bilar Di sini kita lihat, yuk bisa yo Bang bikin akun official Instagram Leslar Entertainment. Rizky belum menjawab belum launching, nanti ada waktunya di di simak persahabat ya. Belum launching, nanti ada waktunya kata Bang Bilar. Guys, official Leslar Entertainment belum ada Instagramnya ya. Itu yang dituliskan oleh Abang Bilar. entar kalau ada pasti sama Abang Dedek dan Leslar tim pasti di post tuh ya. Dan Unggahan tersebut juga repost kembali oleh akun Elan score Bilar. Kalimat tersebut juga dituliskan. Lah, gimana dong? Banyak yang udah follow Leslar Entertainment yang ini saya Etriski at Rizky Bilar. Tuh, ya? Tentu belum buat Instagram, kalau sudah buat pasti dikabarin oleh Rizky Bilar maupun tim Leslar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar. Uang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.